Halo teman-teman, balik lagi di sini dan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara menyeting TP-Link Pharos CPE6110 Outdoor sebagai AP atau access point. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita masuk dulu ke browser, mau Google Chrome atau Firefox terserah. Dan kita masukkan di bar pencarian IP 192.168 .0.254 itu adalah IV default dari TP-Link. tersebut, nah, jika selesai kita enter, dan sini bakal muncul tab login. username kita masukkan admin, dan passwordnya admin. Nah, seperti ini. Ini adalah default. Nah, untuk region, kita masukkan saja English atau Indonesia sesuai keinginan kalian. Di sini saya masukkan Indonesia. Nah, untuk bahasa karena di sini cuma ada bahasa Inggris dan Cina apalah kita masukkan Inggris lalu centang agree lalu login. Nah, lalu kita akan diarahkan ke bagian change password. Nah, di sini kita masukkan username, password dan confirm password. Nah, username yang saya masukkan Nova dan untuk password saya masukkan novel 123 dan kita konfir lalu finish nah lalu kita akan masuk ke menu utama dari tepeling varos itu setelah kita masuk di dalam kita diarahkan masuk ke menu utama dari tepeling tersebut nah jika sudah masuk di dalam kita klik quick setup yang ada di bagian kiri atas. Nah, untuk operating mode kita centang access point lalu kita next. Nah, untuk lan setting, nah untuk IP address ini ada address default. Kita. Namun jika kita ingin menggantinya kita bebas untuk mengganti dengan berapa saja sesuai keinginan kita. Nah, di sini saya memasukkan IP 192.168.0.18 atau kalian bebas memilih berapa sesuai yang diinginkan kalian nah jika sudah kita klik next lalu kita masuk ke one Up setting nah untuk SSID kalian isi nama kalian atau apapun sesuai yang kalian inginkan nah di sini saya masukkan nama anak mama dan untuk max extreme nya kita enable -kan. jika sudah langsung kita next lagi lalu finish karena ini udah selesai lalu tunggu beberapa saat dan kita bakal diarahkan kembali ke bagian login Nah di sini kita masukkan login yang tadi yang nopal sama password 123 jika sudah silahkan klik login. Nah, kita ada login, kita sudah masuk lalu klik continue. Dan kita bakal masuk lagi ke menu awal Faros dan ya pengetingannya sudah selesai sampai di sana. Nah, jika semua sudah selesai, kita tinggal mengambil tackling Faros yang lain untuk dijadikan sebagai klien. Nah, untuk settingan kliennya saya akan bahas di video berikutnya jadi tunggu saja. Dan untuk video kali ini, cukup dulu sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kalian. And I am Nova Lexius. See you the next video. Bye bye.